Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada DefaTV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 Baiklah persahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Kita mendapatkan info bahagia persahabat ya Yang mana kita lihat guga pertama Ada info bahwa akan segera hadir kambing sun acara Ami Watch Persahabat ya, Masya Allah ini adalah acara yang paling kita nantikan Mudah-mudahan dari oleh si kujora bisa mendapatkan penghargaan persahabat ya di acara tersebut Info ini kita dapatkan dari akun Leslar Update, ada kalimat caption yang dituliskan Bismillah, ayo kita komen di Instagram, Omi Award, nama dedek ya, Lesti Kejora Untuk masuk nominasi penuhin komennya, tuh persahabat ya Kita wajib untuk dukung, kita wajib untuk mensupport Mudah-mudahan selalu mendapatkan penghargaan persahabat ya untuk idola kesayangan kita dalam musim tersebut juga banyak sekali komentar dan tanggapan Persahabat ya, dari para fans sahabat Leslar yakni dari akun Rashi mengatakan Bismillah yuk komen jangan lupa juga tetap streaming lagu takdir cinta Tuh persahabat yang diingetin Dan berikutnya komentar diberikan dari akun Rovina3012 mengatakan Don, kulupas dengan ikhlas, Lesti kejora, masya Allah, persahabat ya, kita buktikan kebarbaran kita dalam tentunya mendukung karya-karya dari Dedek Lesti dan Kakak Rizky Bilar. Mudah-mudahan tentunya selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua serta kebanggaan persahabat ya, kita wajib untuk mendukung Dedek Lesti di ajang acara Ami Awards Persahabat ya, kita buktikan kekompakan dan kesulitan kita. Selain info Ami Award, persahabat ya kita juga mendapatkan info acara Tasyakuran nih, masya Allah ini resmi diunggah persahabat ya. Kita lihat ada tiga sesi acara di hari yang sama, di tanggal yang sama juga persahabat ya. Acara akan digelar hari Minggu tanggal 29 Agustus. Ini kita lihat acara pertama adalah acara Tasyakuran pernikahan takdir cinta leslar hari minggu 29 Agustus 2021 ini mulai jam 8 pagi persahabatnya waktu Indonesia Barat dan sesi acara kedua ini adalah acara tasyakuran pernikahan virtual persahabat yang dicatat nih tentunya jamnya jam 12 siang tepatnya hari minggu juga persahabatnya di hari yang sama beda jam saja jam 12 siang ini adalah acara tasyakuran pernikahan virtual dan acara yang ketiga, ini ada acara tasyakuran pernikahan penutup Persahabat ya. Takdir Cinta Leslar Ini diadakan hari Minggu juga, hari yang sama tanggal 29 Agustus 2021 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Dicatat, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan Persahabat ya acara tasyakuran pernikahan Didi Lesti dan kakak Rizky Pilar akan digelar hari Minggu tanggal 29 tentu di hari Minggu ada tiga bagian atau tiga sesi acara persahabatan atas akuran pernikahan. Tasyakuran Pernikahan Virtual Dan acara Tasyakuran Pernikahan Penutup Itulah acara Tasyakuran Pernikahan Dedek Lesti dan Kakak Rizky Bilar Yang akan dihadirkan di Indonesia Masya Allah ini keberbahagiaan Ini informasi resmi banyak banget persahabat ya, Kita doakan mudah-mudahan semua acara dilancarkan dan dimudahkan Serta tentunya tidak ada halangan satu hal apapun Amin Ya Rabbal Alamin Info ini juga kita dapatkan dari Leslor Update bersahabat ya Di repost kembali ada kalimat caption yang dituliskan Alhamdulillah ini jadi vitamin Losdol setelah berburu kesana kemari Bagi ayam kehilangan induknya menunggu cidukan <laughs> Banyak persahabat ya Masya Allah luar biasa Tabarakallah akan selalu yang terbaik Untuk idola kesayangan kita Ke kabar berikutnya Tentu kita mendapatkan kabar bahagia Dan vitamin yang sungguh Membuat kita bahagia para sahabat, ya Kita lihat aja Ini ada sebuah ugaan spesial Yang kita dapatkan persahabat Masya Allah pengantin baru sedang ngasuh anak <laughs> Kita lihat nih, sahabat ya, yang tahu ini sedang di mana nih ya. Tentunya kita doakan saja, mudah-mudahan rumah tangga dedek dan kakak bila selalu berikan kebahagiaan. Kita lihat unggahan ini diposting oleh akun Lovers underscore official dalam postingan tersebut juga. Tentu banyak sekali komentar dan tanggapan persahabat ya Dari para sahabat Leslar Kita lihat nih ada sebuah komentar yang diberikan dari akun Instagram 7 mengatakan kapan itu bun? Katanya tuh persahabatnya ada yang bertanya Ini kapan katanya ya <Sihihi> Kita lihat di jawaban ada komentar dari Panti Kosongdo menjawab Kayaknya pas mau rekaman takdir cinta mungkin loh ya karena aku pun tak tahu, masya Allah cute <laughs> banget nih persahabat ya. Yang tentunya tahu pasti fans sejati pasti tahu persahabat ya doakan mau foto terbaru mau foto lama ini adalah vitamin bahagia yang kita dapatkan mudah-mudahan berkah bahagia Dan kita doakan selalu yang terbaik Untuk pasangan pengantin baru Ini kita Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya Bapak sahabat yang mudah-mudahan Ada kabar bahagia Dari Dede Lesti dan kakak Bilar Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya Ini dulu informasi di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian selanjutnya berkomentar? Bang minucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.